ya Kita kembali di sana bayi panggung Selamat datang Ini oh, wow. acer banget rincila. Aku ingin membeli sepasang celana Oke kita cahitin celananya Mana yang ingin kamu buat? Hmm, gimana kalau Oh dia pengen selama orange ya teman-teman. Yuk kita ukur dulu ya. Begini jawabnya. Lanjut lagi. Ini selama buat si kelinci itu udah mau jadian. Sekarang kita gunting. Namanya kita bikin pola dulu, ya teman. Nah, polanya udah jadi, bikin pola lagi yang bagian belakang. Oke, yang jadi tinggal kita cari warnanya tadi dia pengen warna orangnya teman-temannya ini dia orangnya tinggal kita warnain yang terang temen buat si kelimpin yang lucu nah, pasti si kelimpin suka banget itu itu dia nanti akan bilang sama teman-temannya Oh, Ayo kita menghiasnya, oke. Okay, kita hias pakai warna apa ya yang cocok dengan... strawberry, cherry, kucing, kelinci, atau anjing, atau apa nah ini ya ini aja iya, habiskan oke okay. kamu suka celana yang kita buat? pasti si rabbit suka banget Oke, okay, dia suka dan udah banyak. Kita <tuk> akan berkunjung lagi di lain waktu. Selamat datang di toko pakaian kami. Apa yang Hai. ingin kamu beli? <tuk> Aku ingin membeli sepasang sepatu. Oke, okay, kita buatin sepatunya ya. Milik sepasang sepatu. Iya, tadi peng ini namanya kita lagi bikin alasnya Sisi. oke ya kita potong alatnya oke kalau udah sekarang kita warnain warna apa tadi ya yang di pengen hmm. Oke teman-teman sekarang waktunya kita warnain sandar wow, sebentar lagi jadi satu lagi buat kaki kanan Jadi, ini fungsinya buat apa ya teman-teman? Apakah kalian ada yang tahu? Kalau kalian tahu, coba komen di bawah. adakah kalian yang tahu? Ini buat apa? Oke, kita jadi sepatu ini. Kita yes, pakai warna. Nah, apa ya teman-teman ya? hmm, ini. ini sepatu ini terlihat bagus sekali. Ini Dan berkunjung lagi di lain waktu. Selamat datang di toko pakaian kami. Apa yang ingin kamu beli? Tolong buatkan saya jas hangat. Oke. Okay. Cuacanya sangat dingin. Pilih okay. jas panjang hangat. Oh, ini. Kita cari dulu kain wolnya. Yang tadi dipengen sama si panda yaitu warna apa teman-teman? Yups, biru Sekarang Kita potong gini. Jadi tinggal kita hias ya teman-teman. Oh salah, ternyata kita harus masukin kapasnya dulu. Biar apa teman-teman kalian tahu enggak? Betul banget. Biar sweaternya menjadi hangat. Oke selesai. Kancingnya harus dijahit yang stroberi cocok nggak teman-teman buat panda cowok? Hmm, enggak ya? Kita cari yang cocok buat panda cowok. Wah, wow, wah, wow. ini juga sepertinya bagus ya ini. Oke. Saku mana yang terlihat manis? Pilih satu set untuk dipasang. Mana teman-teman yang cocok buat Si panda cowok pink cocok enggak? Enggak ya Lalu kita lihat lagi Oh ini saja Oke okay. Jas panjang sudah siap Terima kasih telah berkunjung Semoga selamat sampai rumah Selamat datang di toko pakaian kami Apa yang ingin kamu beli? Oke ini Jahitan terakhir kami Ini iya, ya, pakaian teman -teman yang cantik nah, Kita cari yuk yang cantik Oh iya yang itu ya Oke kita cari dulu Warna baju yang warna nih cuman ya teman-teman hmm, hijau itu bahasa inggrisnya apa ya betul sekali green kita masukkan oke kalau udah kita warnain bajunya ini setelah lihat tokonya buka ya nanti setelah pembuatan baju ini tokonya mau tutup karena terlalu banyak proses pengerjaannya ya teman-teman dari tadi Tuh. tinggal sedikit dari bagian bawah oke okay, okay. kita potong ini buat apa ya fungsinya Ada tak teman eh, yang tahu ini pita buat hiasan biar lebih cantik pakan ini hanya kurang sabuk yang cantik oke okay, kita cari sabuknya yang cocok mana ya merah Cocok enggak Ini ya, teman-teman. Bagian ini terlihat sangat cantik. Oke, okay, sampai jumpa lagi ya, teman-teman. Besok, silahkan beli lagi kelinci ah, hey. Terima kasih telah berkunjung. Semoga selamat sampai rumah.